itu baru nulis dulu kalau enggak salah. Tarawang. Ya. Ini daerah Madah. Menjelat ke Central ke Haji Mansur. Pertama masukin peta muncul tuh ada. Hmm. Haji Mansur hmm. masuk hmm. ke online. Hmm. Masuk. Rumahnya jual lo ikut ke air. Ke sini. Itu trail di tiga penyatang padang hmm. di hmm. situ ada dibilang omas hmm. peta cepat hmm. sebenarnya. Kalau misalnya ada di sana jadi dealer, kan? Jadi berhasil raya dalam tiap hari ya jual. Ada ya sekali diri lima ratus juta. Ada yang punya duit itu, cuman dia lihat dulu nuncir aku punya aku yang lalu kekuatan sejuta. Untuk apa Pak? Bukan. Harus kowe itu berjibiji memang Terus, bayangkan mengenai kondangan pakai masker. Kondangan pakai masker ya. kita itu kalau di kita udah jalan. Oh, ini ada nih kanaknya. Mau dikasih restribu ya? Belikan aja normal hmm. satu. Oh, mau yang ngasih mobil ribu ya? Belikan aja. Tapi kalau kena pakai masker kita pakai suratnya Masukin ya? Enggak usah. Enggak hmm. usah, mungkin hmm. gak usah. usah pakai surat. Takutnya dia udah bu tahun ya di Akan ya. kalau udah ada kan komunitasnya kan sudah ada. Hmm. Mau ini dijual ke mana lagi? Biasanya kalau orang takut pepet, udah ketemu komunitas ke peta, nah, dia jual kemana? ke mana? Ke emas, emas dia udah tahu oh EKP, sudah ngerti. Sudah banyak ngerti. Nah, nanti dia lubur Ya ya. Jadi tapi dia beli murah hmm. karena pakai harga emas uh, murni saat itu pakai harga antam kamus beberapa tahun apa dia? ini berdiri peta dari akhir 2015 di bulan november itu di kalau Lantang paling sebulan sukuran di sini demo demo bintulin orang demo apa contoh waktu malam malam udah udah ya oh ya mulai itu mudah <tuh>. di sisi kita jalan Supaya jadi saran saya gitu entar jalan sudah punya kantor buat aja spanduk di situ omas oh, koin peta diler mm gitu ini yang lain enggak dipasang begitu dia enggak tahu dia orang nggak ngerti orang-orang gitu. baru tahu gitu. haji aja yang dikasih saya berkata, jangan tulis di situ peta tapi wow. kalau kalau saya di nanti di apa di setiap sepanduk saya bikin adalah nama petanya nggak apa-apa ya nggak masalah yang penting eh, ke kan ini sebab bumi ini karena saya mau sana. Namanya Ustaz Hendraka. Nah. Bolehlah saya dimasukkan nih. Biar dia suang-suang ke tempatmu juga. Ayo, ayo, ayo. Sukurang-sukurang aku minum kopi di sini yuk. Nah, dari situ ajari cara nyari jamaah Anak-anakku. Di lokal itu ada dulu. fungsinya. Kan? ada gak yang bisa nih? Nanti aku sekian. Kalau ya, kan? itu serang, kalau pergerakan bukan di bumi di kerawak. Pergerakan awal di Kerawang, karena saya kan asli Kerawang Sukabumi itu saya baru baru satu tahun Tapi tinggal di mana? Tinggal di Sukabumi Ya udah, itu kan orang-orang Sukabumi asli semua karena saya justru buka kantor itu di Kerawang Oh di Kerawang Di Kerawang Siapa petanya di sana itu ya luar lupa dulu patahnya itu Pertama, pertama ya, ya, ya, yang masuk Vietnam, gitu. pertama yang Pertama ya, awal-awal dulu ya. Iya, Ustaz starter tuh. Eh, beli ini di motor oh, iya, betul. Dua poin habis itu datang si ustaz siapa yang dari Jepang tuh yang Cikampek. Iya, Cikampek katanya. Oh, ah. itu baru-baru itu ya, Pak. Enggak, ini eh, satu saya masukkan, masukkan aja, Pak. Ini apa di grup peta di, tapi dengan salam harus masuk dulu ya saya ya, kan lihat rencana ke depan saya mau tertipkan jadi kita itu punya katia. anak-anak ini kan sumber katia masing-masing di -masing. mm -hmm. uh, kedepan lah saya mau tertipkan biar ya kalau harus dibuat legalnya dibuatkan legalitas kita cuma kenapa saya khawatir di dulu itu tak punya jadi ormas itu loh hmm. kalau jadi ormas buat proposal sana sini kan saya paling nggak suka gitu. ah, kita itu a peta buat begitu oh di kantornya di Karawang ya rencananya di mana di Karawang di pesantren saya oh, oh saya mau membangun ekonomi pesantren juga kebetulan saya 2012 berinisius buka pesantren, alhamdulillah dia diem besar pesantrennya. Jadi saya mau ini nah, nanti bisa komunikasi dengan ruakarwa Solo, Jakarta itu rata-rata TNU -rata dulu ya mas, ya, di sini. Ini mantan manajer Takaful di Asuransi, direktur, ya, direktur ya direktur Kak. Sabah ya. Hmm. Itu jadi pengembangan travel. Kalau oh, Mas Kuen Peta Buat kan tulisannya itu. Jadi saya beli ada Mas Kuen Peta disini Itu harus bikin tulis Kuen Peta apa ada tau Kalau <tuh> oh, bisa Ini dia setiap penuh saling Memasang penuh Itu nomor kita can. Kan kurang informasi aja orang-orang kan -orang, Tapi yang sudah tau Mas Kuen Peta sekarang tuh, sudah, nabu, ya. sudah, sudah tahu Sudah tahu buka kuat banner di konsen mulai action besok siapa ini daftar dealer kapan hmm? eh berapa apa dealer kalau daftar dealer berarti ke bunda bunda Ketika mau daftar dealer dikirim. nanti nanti saya dengan koordinasi dulu sama manajemen dari koordinasi dealer dari situlah bergerak kenapa siapa ada pembeli mas tawarkan lagi cara cara pengembangan travel hmm. ya orang yang mau daftar distributor kalo pas lagi eh, ya, ya. Juga, justru itu nanti ketika dia punya mau buka cabang saya akan paketkan dengan sistemnya jadi dengan 100 sekian juta udah mau jadi dealer dari sistem 4.0 jangan 1.000 tanpa bukan kan beli lisensi dari Oh, lisensi street si, eh, travel dengan ya. masuk kompetanya digabung ya. Hmm. Jadi satu paket. <tuh> Jadi nanti yakin koin Mas koin Mas peta ada dealer di tiap kabupaten ya, kalau dengan konsep saya Iya. Kalau sekarang kan belum. Belum semua Belum. Dealer yang sekarang aktif baru Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi. Oke, Kabupaten Kota Utara. Kota di oke. program tabungan saya saya juga pengen bok ke